Ibu aku, kenalin Buat yang belum Halo. pada kenal Kenalin ini ibu aku ya, Namanya siapa? Ibu Umi Dia bilang aku harus, harus story-in dia Iya, kecuali aku pelit sama kamu Aku kan tidak pelit sama kamu Jalannya berdua Dia minta aku story-in Eh, kurang aja Somyang itu jam tangan dari siapa? Astagfirullahaladzim Nih, aku ceritain Nih, jam tangan aku bagus banget tuh Dari Ibu Maharani Kemala Nih Tuh, cakep ya Jadi ceritanya Ada orang namanya Maharani Kemala Aku ulang tahun ngasih tas Tasnya sih bagus ya, limited Ya, limited, very-very limited Tapi kalau dipakai aku, kayak aku pakai ukulele guys Jadi karena talinya pendek, jadi aku pakainya di dada Kan jadi gak muat Jadi, ya gitu sih kadang kalau orang ngasih kado ulang tahun suka ngananya nanya ya Akhirnya aku dibeliin jam Capek muluk Maharani Kemala oh. Coba Maharani Kemala semalam poin gak sih konsernya, coba dong Ceritain poin gak gue semalem Tuhan, iya kan dapat angpau dari Maharani Kemala walaupun sehari cuman uh, 100 ribu kan lumayan kan Coba, coba sekarang ini mami mau bagi-bagi, mami mau bagi-bagi. Aku kasih kuis ya, aku kasih kuis ya. Kalau kalian bisa bisa jawab, kalian bisa jawab, mami nanti uh, bakal kasih ya. Oke, okay. kemarin hari Jumat, Ms Kosmetik baru ngeluarin sheet master baru. Nah, sheet master baru dari Ms Kosmetik, variannya varian apa namanya? Yang bisa jawab cepetan, aku capture it. bang masuk live bang. Yang bisa jawab ntar di capture capturein. Ayo kemarin, ini kan akunmu. Gagang, kadang-kadang, kadang-kadang, ada, ada duit. Ayo cepet-cepet, jangan pelit. Ayo, MS Kosmetik, kemarin baru ngeluarin uh, varian sheet mask terbaru. Oh, uh, Dekul, ngapain lu jawab, Dekul? Ayo, varian terbaru apa? Varian terbaru apa? Depannya huruf R. Ayo, di-capturein semuanya. Di-capturein. Krisna lu jangan ikut. lu, lu foto-fotoin langsung transfer, giling. Foto-fotoin. Krishna. Ayo. Terus-terus-terus. Uang Mami belum habis. Cepetan. Krishna foto-fotoin. Ayo cepetan. Ih, lumayan lama. Cepet-cepet. Ayo, fire. kemarin habis kita launching di Brownies. Kita habis launching di Brownies. Cepetan, lumayan. Mami mau bagi Rp ribu rupiah. Buat... Kok aku yang suruh transfer? Krishna, lu. Apaan sih, Krishna? Krishna, cepetan. Krishna. Aduh, gua kalau lu gak transfer, gua takut deh ini diserbu. Oke, udah aku foto fotoin Berapa orang, Krishna? Jawab, berapa orang. 100, 100 orang, iya. 100 orang, Krishna. Krishna 100 orang, ya. 100 kali 100 berapa sih? 100 kali 100 berapa? 10 juta. Hah? Yaudah 10 juta. Yaudah, 100 orang. 100 orang. Ayo cepetan, udah 100 belum? Cepetan, Mami mau transfer. 10 juta, kan? Iya, 10 juta. nggak apa-apa, gak apa-apa. Ada kok 10 juta. Eh. 10 juta ada ada. Ayo cepetan 100 orang Krishna bagiin Ini Sinca. Oke okay. kemarin Kemarin kita baru aja launching Di Brownies oke okay. Aku sama Bunda Korla kita launching Jadi varian terbaru dari shitmas MS Kosmetik MS Glow Yaitu varian Ayo cepet terus, terus jawab Ini Krishna masih kirimin oke okay. Jawaban yang benar adalah varian retinol. Betul banget. Oke, selamat. Krisna difoto-fotoin, langsung transfer Krisna. Langsung transfer, langsung transfer. Betul, retinol. Apaan sih Maharani loh Hmm. Krisna, cepetan minta sama Intan, Krisna bilang udah boleh sama gue. Gue sekarang punya jabatan lo di MS Glo. jangan bercanda lo. Gue punya jabatan lo, Krisna lo macam-macam. gue mah loh. pindah jabatan lo nggak bisa. Gue mah sekarang punya jabatan di MS Glo. Kenapa? Kalau? Ya terima kasih. Nah sekalian ya. sekarang kalau kalian udah bisa jawab nambah beban debet. Apa sih Vita? Iya betul betul jawabannya adalah retino. Ya, jadi uh, itu merupakan varian terbaru kita Jadi silakan kalian uh, apa namanya tunggu transferan dari Krishna Nah, varian retinol itu bagus banget Sebenarnya buat teman-teman yang udah uh, punya keriput-keriput wajah Atau mungkin kalian yang takut sama uh, penuaan gitu kan Jadi dia bisa memperlambat efek penuaan Selamat ya buat yang beruntung Selamat ya, selamat ya dari depan mukanya kayak Agnes, mau masa sih beb? Oh my god, sumpah Kak Igun jabat jabatannya komisaris. Betul, betul, betul. Makanya nih, kayaknya aku bingung mau ngantor di Jakarta atau mau ngantor di Bali, tapi belum tahu. Aku dapat angpau. nanti diposting, posting Krisna ntar tag gue ya. Krisna, sanggar Pratgaswari, kangen banget. Yang menang siapa aja banyak transfernya kemana Jadi nanti Krishna de DM ke Krisna, ini 100 orang capek juga ya transferin 100 orang Gimana itu Romani Gua gak ikut-ikut ah Pokoknya Krisna ya Krisna ntar Krisna itu Hai Malaysia uh, pem Pengumuman pemenangnya Ini dari sini nih Kamu langsung DM ke Instagram Apa? Tunggu Pin uh, komen, nah itu tuh DM ke Krisna ya. Seratus ribu, iya Retinol sheet mask betul. Nah, paling enak sebenarnya kalau kalian sebelum pakai uh, maskernya itu, maskernya itu kalian masukin ke dalam kulkas. Jadi pas pakai itu dingin-dingin enak banget. Nah, masker itu bisa dipakai dua kedua cara ya. Yang pertama, dipakai malam hari sebelum tidur. Atau kalau kalian mau mau make up, kalian mau make up, itu kalian pakai sebelum make up. Jadi sebelum make up, pakai dulu tuh si maskernya itu. Nah, abis itu baru kalian pakai make up. Itu make up bakal nempel banget. beneran. nah kalau aku biasanya tuh kalau pakai masker tuh nggak di mana. aku pakai masker tuh di mobil. jadi perjalanan kayak mau ke butik atau perjalanan mau ke syuting. nah aku pakainya di mobil supaya kayak dalam keseharian tuh kulit aku lembab. salam kenal juga kak Igun ngomeling Krisna. Mencret aku seratus an Krisna lu gak boleh ngeluh kalau kerja lu ya. lu udah gue beliin mobil juga lu, Krisna lu. Uh, emang enak lu transferin 100 orang, gimana tuh caranya? Gua mah gak paham Lu jangan nanya gua Krisna gua mah salah sebut aja Gimana DMK Kak buat... iya DMK Kak Kak Krishna udah standby Udah, udah standby buat transfer Tenang Jangan gegabah ya Selamat buat teman-teman yang dapat angpau. Ya mari mari mari mari kita bergoyang dangdut. Ya mari mari mari. Iya, DMK Krishna sekarang ya. Krishna, ke Krishna. Emang muka aku kayak orang Arabik, mukanya Arabik. Arabik? Krishna di DM nggak dibalas ya karena dia lagi mabok. saya e, pilihin ini. Kalau buat flek pakai apa? Nah, biasanya kalau buat flek karena flek itu kan kuat ya. Jadi kalian tuh harus dibantu sama laser. Gitu. Kalau flek itu harus dibantu sama laser. Terus biasanya kalau buat flek itu kalian coba ke uh, MS Glow Klinik karena buat flek itu harus krim yang agak lebih keras. Biasanya tuh pakai racikan dokter. Nah, racikan dokter itu kalian hati-hati ya. Harus datang ke harus dapat resepnya dari dokter atau diambil dari klinik. Jadi jangan beli di tempat-tempat sembarangan ya. Salam dari Palu, hai Palu Serbu DMK Krisna, iya serbu Pie jreng Aku jreng loh, say, go live kontak Kontakmu mau, aku pie, mau api rak. Lagi mana lo nge-terkira? Ngorak Ditinggal wes ngonu wae, abis kerja wes ditinggal ngonu wae Kan arpulon, kan arpale Cucok? Masih kan lagi opo? Entok bonus apa mau? Entok apa? Entok bonus apa? Raona opo opo mah? <laughs> <laughs> Emang lo dapat lagi kemarin? Enggak Aku beli kain, aku beli kain uh, Abis 32 Aku dapat motor Deejek. Aku tadi beli kain cuma 9 juta, Abis itu tadi aku capek sendirian jalan-jalan. Maya belanja, belanja. Maya belanja habis 7 juta dapat handphone sama TV. Siapa? Maya Rati, Mari. Kok gue belanja 9 juta enggak dapat apa-apa sih tuh? Gimana? Kan kowe rak lak njaluk Kan pengisi acara harus minta. Soalnya kan, betoale nek aku kan karakternya Elgan. Ngono. Oh, Yo, aku kan riso minta-minta ngono toh. Tapi, <laughs> tapi yo, aku ono, aku ono WhatsApp ya, WhatsApp buaya ini ngono. Iya, aku peduli ay, aku seneng ya. Tapi toko api yo mak, gedung ngono yo mak. Api, api, gedeng. Enak sukses, ngono ngono. Jadi Jogja mau udah mewah banget itu toko. Gedeng, yo. Pusulannya big. Kopinya enak, enak rasanya. Yo, yo, yo. Enak ya. Yo. yo, aku mau es kopi. Uh, terus green tea. Emangnya eh, bosnya nutella rag, nutella endul. Tintus. Ini langsung otw rumah. Patos apa langsung bandara? Embo. Kayak kita ya langsung bandara. Wah, pesawatku jam enam kok. Oh, enam tiga puluh pak. Nggak apa-apa. Kau nunggu di starbak aja deh pak. Oh, nanggung. Soalnya kalau gue pulang ke rumah, kan di rumah aslinya AC-nya sentral toh. Kan lagi gak ada orang di rumah nih, aku neng oma, aku nyala ke aksennya, dinginnya baru 30 menit. kan gak usah urat tanpa AC ya soalnya. Pas rumahnya dingin, gue pulang. Eh, kayak raya, kayak imlek rama. Ora. Akemamu apa toh? Kode aku ya. Oh, cantik. Oh, mm. cantik jujur hidung-jujur hidung gua makanan bagus mana aku tahu topo miring-topo miring api gunmu iya tak benek-benek karang kurang-kurang dangak titik tapi lubangnya kok gede sebelah wih nggak gede sebelah gede sebelah kiri gede sini Heeh. Enggak. ah, nggak. Oh, oh, ngasih, lu oh. jangan bikin gue sering ngaca ya, mau ngap? nggak <laughs> nggak nggak tau, aku ini gede sebelah, de sebelah kiri. nggak. tapi kurang bulat, ke sebelah kanan kurang bulat, ke sebelah kanan. Ya kan masih ini masih agak bentak masih agak bengkak. justru kui ini nah agak bengkak, ikung kok malah nggak bisa, iki malah kan saya sempit. wes wes wes terus aja live lagi lah. enjung deh. Udah nah, jangan ikut-ikut artisan, gede, gede sebelah, gede sebelah, tadi tadi lo di aja Gue gak tau omeneh, gak tau omeneh, gak tau omeneh, gak tau omeneh, gak tau omeneh lah gak Jadi sebelah kanan, dikne rodok gepennya lo? Enggak, karena Hidung ini masih perawan, belum disogok ya kan Belum ada jari-jari yang masuk, belum dipakai ngupil Orang ngaro, dari jari ini rak ngaloki, memang dikne Ikne kurang, dikne rodoknya ngecik lo Weh, tak lo, <SILENCIO> ah, udah sama aja, yang <SILENCIO> tanya sama aja. ngomong sama tembok, sama netizen. bukan? Oh. Oh, Langsung mulai nih. Masih bun hidungnya gede sebelah. Eh, oh, <SILENCIO> emang lu <SILENCIO> nggak ada, ada pendirian loh. Tadi lo? Tadi lu diam aja padaan. Ya, kurang simetris. Ini tinil. Emang lu gampang. Gampang baik lu kena hasutan lo netizen tuh, oh apa? 11 11 11. Ini ada ini ada yang nanya kalau ngopil pakai apa? Pakai bambu runcing. Ah, Natizen setuju Mbak aku toh, setuju sama aku toh. Ah, Natizen sama siapa juga setuju lo. Ma tapi di Noeia ku eh yes ya, natural natural eh, yes. Arab ya ma? kosmetik. Uh, okay. oh, mata greng. Terus iki oh, mata? Bulu mata pakai bulu mata. Lu emang kue, bulu mata emang harus pasangan. Lah iki jenenge -er, bodoh. Toh? Enggak, Buat yo mata, oh, ya. mata Emang harus palsu. Emang apa wik? Ya. ya, ya. Emang penyabar kan ya temen orangnya temen penyabar ya penyabar orangnya ya. Lah kan negatif soalnya negatif thinking belum mata belum mata tuh enggak harus palsu emang menguras kan dari belum mata kadeh. Ini so imanania tuh apa toh? Di. So imanania tuh so, kuda apa? So imania.